Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di sini bersama gua di channel Mainin Setelah kemarin kita membahas film Jepang berjudul Asdegat The God Will yang konon diplagiat oleh Squid Game yang berasal dari Korea Selatan Kali ini ada juga film dari Cina yang sudah lebih dulu tayang sebelum Squid Game Namun memiliki cerita yang diduga juga mirip dengan Squid Game Film ini berjudul Animal World Semirip apa film Animal World dan Squid Game? Nah kali ini kita akan membahas dan merangkum cerita dari film Animal World Seperti apa rangkumannya? Tapi sebelumnya gue ingetin lagi dan lagi ke kalian untuk menonton filmnya terlebih dahulu Karena konten ini mengandung spoiler Kalau kalian gak peduli, yuk mari kita lanjut Tapi sebelum masuk ke cerita, gue saranin kalian untuk mendengar narasi dari gue dengan seksama karena film ini menggunakan sistem penghitungan dan logika. Jadi jika kalian tidak mendengarkannya, kalian tidak akan memahami aturan dan permainan di cerita film ini. Enjoy! Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Zheng. Dia bekerja sebagai badut penghibur di sebuah tempat hiburan anak. Zheng ini suka melamun dan merah kalau dirinya adalah seorang super clown atau badut super yang bisa memberantas kejahatan. Zeng suka melamun dan berhalusinasi disebabkan trauma masa kecilnya saat usianya 8 tahun. Sang ayah didatangi orang-orang berjas dan memukulinya hingga tewas. Sedangkan Zeng yang saat itu berusia 8 tahun diletakkan di sebuah ruangan dengan sebuah tayangan film Super Clown. Sehingga akhirnya dia seperti terobsesi dan akhirnya suka berhalusinasi. Tak lama Zeng didatangi oleh temannya bernama Li Jun. Li Jun menawarkan sebuah tempat tinggal mewah kepada Zeng. Namun Zeng tidak mau karena dia juga memiliki rumah milik ibunya. Li Jun terus merayu Zeng dengan harga yang cukup murah dan menyuruh Zeng untuk menggadaikan rumah ibunya. Namun Zeng pun tetap menolak. Zeng memiliki seorang ibu yang sedang terbaring di rumah sakit. Itu kenapa dia bekerja keras sebagai badut penghibur untuk membiayai perawatan sang ibu. Zeng juga dibantu oleh sang kekasih yang bernama Liu King yang juga bekerja sebagai perawat di rumah sakit tempat sang ibu dirawat. Suatu hari, ada seorang pasien nakal yang mencoba memanfaatkan Liu King. Liu King sebenarnya kesal, namun karena pekerjaan, mau tak mau dia harus menuruti kemauan si pasien. Zeng pun mencoba melarang Liu King, namun Zeng tidak memiliki alasan untuk menghentikannya. Sehingga akhirnya Zeng kembali berhalusinasi dan malah menghajar pasien yang kurang ajar sebelumnya, dan membuat kekacauan. Malamnya, Zeng pun mencoba berpikir bagaimana cara membayar biaya rumah sakit. Yang mana sang ibu sudah dipindahkan ke lorong karena belum membayar biaya rawat inap. Akhirnya, dengan meminta maaf, Zeng pun menggadaikan rumah sang ibu melalui temannya, Li Jun. Zeng pun meminta untuk melihat kontraknya, namun Li Jun enggan memberikan kontraknya dengan alasan kontraknya berbahasa Inggris. Namun, terlihat setelah menyerahkan sertifikat kepada Li Jun, Li Jun malah memberikan sertifikatnya kepada seseorang dengan penampilan yang aneh bernama Ando. Dan membuat Zeng sedikit curiga. Singkat cerita, Zeng mendapatkan pesan suara dari Li Jun, yang mana dia mengucapkan minta maaf kepada Zeng. Zeng pun langsung mencari keberadaan Li Jun dengan mendatangi kantor Li Jun. yang ternyata Li Jun sudah dipecat dua bulan lalu setelah mencuri dan menggelapkan uang perusahaan. Tak lama, Zeng mendapat panggilan telepon yang ternyata dari Ando. Zeng pun dibawa ke sebuah tempat. Di sana dia bertemu dengan seorang pria bernama Anderson. Anderson menjelaskan kalau tamannya Li Jun baru saja menghabiskan uang yang dia miliki di kasino di Makau yang mana uang itu dari pinjaman dan hasil menjaminkan rumah Zeng. Namun kemudian Anderson menawarkan Zeng untuk mengikuti sebuah permainan di sebuah kapal yang mana jika Zeng menang, maka semua hutang akan dihapuskan dan bahkan bisa membawa banyak uang setelah memenangkan permainan Namun jika kalah, maka akan ada hukuman bagi yang kalah tersebut setelah Anderson memberikan waktu kepada Zheng untuk berpikir, akhirnya Zheng pun menyetujui untuk menjadi peserta di permainan itu. Zheng pun kembali ke rumah sakit dan meminta izin kepada Liu Qing untuk pergi dengan alasan berbisnis. Liu Qing menemukan paspor dan melarang Zheng untuk pergi karena Liu Qing menganggap Zheng mencoba lari dari masalahnya. Zheng pun berjanji akan kembali dalam seminggu. Namun jika Zheng tidak kembali, Zeng meminta Liu Qing untuk mencabut oksigen sang ibu. Liu Qing sangat khawatir sehingga terus menahan Zeng agar tidak pergi. Namun karena ada tugas, Liu Qing akhirnya meninggalkan Zeng dan Zheng pun pergi bersama Ando yang datang menjemputnya. Orang-orang yang mengikuti permainan berasal dari penjuru dunia dan dikumpulkan di sebuah tempat. Sebelum dibawa ke kapal mereka dibius agar tertidur. Zheng pun kembali berhalusinasi kalau dirinya berhasil kabur. Namun kenyataannya... Zeng dengan mudah ditangkap saat mencoba kabur. Dan saat Zeng tersadar, dia sudah berada di kapal. Di leher Zeng juga ditandai dengan nomor peserta. Kemudian semua peserta digiring ke lokasi di mana permainan diadakan. Anderson pun memberitahukan bentuk mensyarat permainan. Permainan ini adalah permainan gunting batu kertas dengan menggunakan kartu, di mana masing-masing peserta mendapatkan 12 kartu yang dibagi rata dan masing-masing peserta juga memiliki tiga bintang. Setiap satu kali menang dalam permainan, peserta yang kalah akan memberikan satu bintang kepada pemenang. Syarat agar menjadi pemenang: setiap peserta harus memiliki minimal tiga bintang dan nol kartu di tangan. Jadi, jika kartu habis namun cuma ada dua bintang, maka dinyatakan kalah. Atau, jika memiliki banyak bintang namun di tangan peserta masih ada kartu sampai waktu permainan habis, juga dinyatakan kalah. Bagi yang kalah, akan dimasukkan ke dalam ruangan gelap. Dan dalam 10 menit setelah permainan berakhir, jika ada yang menebusnya maka dinyatakan bebas. Namun jika tidak ada yang menebusnya, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Yang mana hukumannya adalah menjadi kelinci percobaan untuk penemuan-penemuan yang dilakukan Anderson. Mereka juga menyediakan bank tempat meminjam uang, berapapun yang mereka mau. Uang ini bisa digunakan untuk membeli bintang, membeli kartu, dari pemain lain, ataupun untuk membebaskan orang yang berada di ruang gelap. Namun pinjaman ini memiliki bunga yang dihitung setiap menitnya. Setelah selesai memberikan penjelasan, permainan pun dimulai, yang mana waktu berlangsung permainan adalah 4 jam. Dan permainan pun dimulai. Seorang pria yang mirip mas Anji mencoba mendekati Zeng dan mengajaknya untuk bekerja sama. Dengan cara memainkan semua kartu dengan seri sehingga mereka tidak akan kehilangan bintang dan bisa menghabiskan kartu. Zeng pun tertarik dengan ajakan Mas Anji. Awalnya berjalan lancar. Namun saat terakhir, Mas Anji mencurangi Zeng dan membuat Zeng mengalami kekalahan dan harus memberikan bintangnya kepada Mas Anji. Mas Anji mengatakan kalau dia salah menurunkan kartu, sehingga meminta Zeng untuk menurunkan kartu yang dia suruh agar Zheng bisa menang dan mengambil kembali bintangnya namun tetap saja Zheng dicurangi oleh mas Anji sehingga Zeng harus kembali kehilangan satu bintang dan kini hanya tersisa satu bintang di tangan Zeng. Zheng pun pergi dan merasa frustasi kemudian Zheng mulai kembali berhalusinasi dan tak lama dia dibangunkan oleh Li Jun sahabatnya yang juga berada di sana Zheng begitu kesal padanya karena Li Jun telah menipunya namun akhirnya setelah tenang, mereka pun mengobrol dan memikirkan cara agar bisa keluar dari tempat itu. Zheng memiliki lima kartu yang mana ada empat kartu gunting dan satu kartu batu. Kemudian Zheng mencari seseorang yang memiliki dua bintang dan nol kartu untuk menjadi cadangan. Dan bertemulah dengan seorang bernama Meng atau bisa dipanggil Meng Gendut. Meng yang takut ditipu akhirnya meminta untuk melihat kartu yang dimiliki Zeng Dan akhirnya Meng pun mengikuti Zeng dan Li Jun. Namun tak lama Meng berlari yang mana ternyata Meng sudah mencuri salah satu kartu Zeng. Saat sebelumnya dia memeriksa kartu Zeng. Yang mana dia mencuri kartu batu satu-satunya milik Zeng. Zeng dan Lijun mengejarnya, namun karena sudah terdesak, Meng bermain dengan sembarang orang. Namun akhirnya kalah dan membuat Lijun sangat marah dan memukuli Meng. Meng meminta maaf dan akan mengikuti permainan Zeng kali ini. Kemudian Zeng mulai memikirkan permainan dengan perhitungan kartu, di mana kemungkinan setiap pemain akan mengeluarkan kartu berbeda setiap turn atau ronde. Kemudian, Zeng meminta Li Jun dan Meng untuk mengawasi pemain yang masih memiliki 9 kartu, dan memainkan kartu gunting dan batu dalam dua ronde. Sedangkan Zeng pergi meminjam uang untuk membeli kartu pemain lain. Zeng pun meminjam uang berjumlah 500 ribu dolar. Namun, seseorang yang juga berada di sana mencoba mengawasi Zeng. Namun Zheng tidak menyadarinya. Setelah menemukan target, Zeng pun langsung menantang sang target untuk bermain dengannya. Kita sebut saja Bang Bewok. Di ronde pertama, Zheng berhasil menang dan mendapatkan bintangnya. Bang Bewok pun pergi. Namun Zheng menantangnya untuk bermain satu ronde lagi. Akhirnya Bang Bewok menerimanya dengan syarat mereka harus memainkan tiga ronde dengan tiga kartu sisa milik Zheng. Yang hanya memiliki tiga kartu gunting. Akhirnya, Zheng menerima tantangan Bang Bewok. Di ronde pertama, Bang Bewok menang dengan mengeluarkan kartu batu. Kemudian, Li Jun mencoba bicara dengan Zeng, Namun, Zeng memiliki alasan. Karena Bang Bewok mengira tiga kartu Zeng adalah kartu gunting, batu, dan kertas. Jadi, karena Zeng sudah mengeluarkan kartu guntingnya, Bang Bewok akan mengira Zeng hanya memiliki kartu kertas dan batu. Dan akan membuat Bang Bewok menang. Dan akhirnya, dugaan Zeng benar yang ternyata... Bang Bewok mengeluarkan kartu kertas di tangannya. Sehingga kartu Zeng bisa memenangkan dua ronde terakhir. Dengan asumsi Bang Bewok mengeluarkan dua kartu kertas, yang mana salah satu kartu akan menjadi seri dan kartu lainnya menang dan mendapatkan dua bintang. Tak lama, permainan dihentikan sementara karena ada seorang pemain yang mencoba mencurangi permainan dengan membuang kartunya di toilet. Pemain itu ditangkap dan langsung dibunuh oleh Anderson karena merusak tatanan permainan. Zeng kini memiliki 5 bintang dan 0 kartu. Li Jun dan Meng memiliki masing-masing satu -masing bintang dan 0 kartu. Kemudian setelah melakukan perhitungan kartu yang keluar, yang mana kartu gunting dan kertas begitu cepat berkurang, dengan asumsi jika kartu kertas yang akan lebih dulu habis, maka hanya sisa kartu batu dan gunting. Jadi kartu batu akan memenangkan semua permainan di menit terakhir. Mereka pun berpencar mencari orang yang mau menjual kartu batu yang dimilikinya. Singkat cerita, mereka berhasil mengumpulkan kartu berjumlah 30 kartu, di mana 2 kartu gunting, 4 kartu kertas, dan sisanya batu yang berjumlah 24. Akhirnya, Zeng memberikan mereka satu bintang untuk cadangan saat permainan. Meng disuruh berjaga di luar untuk melihat jumlah kartu kertas yang keluar, sedangkan Zeng dan Li Jun menyusun rencana. Terlihat di sana, seorang pria tua sedang dirayu oleh seorang pria berbaju putih. Namun tak lama, Meng kembali dan mengatakan kalau dugaan Zeng salah. Ternyata kartu kertas bertahan dan kartu gunting dan batu justru yang keluar lebih cepat. Yang ternyata ada orang lain juga yang sengaja menimbun kartu kertas. Dan sengaja menghabiskan kartu gunting. Akhirnya Li Jun dan Meng meminta Zeng mengizinkan mereka untuk bermain. Li Jun diajak bermain dengan seorang pria pirang. Dan Meng pun diajak bermain dengan pria lainnya. Namun mereka berdua kalah. Waktu pertandingan sisa 30 menit, saat memikirkan permainan, Zheng didatangi seorang pria bersama dengan dua pria lain yang sebelumnya mengalahkan Meng dan Li Jun. Yang mana pria itu adalah pria yang mengawasi Zeng sebelumnya saat Zeng meminjam uang. Pria itu mengetahui kalau Zheng meminjam uang untuk menimbun kartu batu, sehingga si pria dan temannya menimbun kartu kertas untuk mengalahkan Zeng. Karena itu mereka sengaja mengajak Li Jun dan Meng untuk bermain bersama mereka. Pria itu menantang Zeng. Awalnya Zeng meminta si pria untuk menjual tiga bintangnya, namun si pria tidak mau menjualnya dan akan menjual satu bintangnya kepada Zeng jika Zeng mau bermain satu ronde dengannya dengan harga 400.000 dolar. Setelah berpikir, akhirnya Zeng menerima tantangan si pria dengan syarat satu ronde berharga 3 bintang. Lijun dan Meng pun mengorbankan bintang mereka untuk membantu Zeng. Akhirnya, Sipria pun berdiskusi dengan teman-temannya. Sipria pun menyetujui tantangannya dengan syarat tambahan, yaitu Zheng harus menyerahkan semua uangnya juga. Dan mereka pun setuju dan dimulailah pertandingan. Zheng pun berasumsi kalau sebenarnya kartu Sipria tidak hanya satu, melainkan masih banyak, namun dalam jumlah ganjil. Yang mana jika dia memainkan satu kartu, mau itu menang atau seri, mereka akan memiliki kartu dengan jumlah genap atau sepasang, sehingga mereka bisa menghabiskan kartu yang mereka mainkan dengan permainan seri. Dan benar saja, Zeng berhasil memenangkan pertandingan dengan mengeluarkan kartu gunting, dan akhirnya Zeng berhasil mendapatkan tiga bintang dari si pria. Si pria memarahi anak buahnya dan meninggalkannya. Lalu Zeng pun membeli semua kartu anak buah si pria itu. Kemudian Zeng kembali mendatangi si pria dan bermaksud membantunya namun si pria malah meminta 100.000 ribu dolar dan akan memberikan semua kartunya kepada Zeng. Namun Zeng menolaknya. Dia justru meminta 100.000 ribu dolar ke si pria dan memberikan semua kartunya kepada Zeng. Si pria terkejut dan menolaknya. Namun Zeng mengancam si pria dengan memberitahukan peserta lain jenis kartunya. Dengan memberitahukan peserta lain jenis kartu yang dimiliki oleh si pria, sehingga Tak satu pun dari mereka mau bermain dengan si pria, dengan begitu meskipun si pria memiliki banyak bintang, namun akan tereliminasi jika masih memiliki kartu di tangannya. Mendapat ancaman itu akhirnya si pria menyerahkan seluruh kartunya beserta uang 100000 ribu dolar kepada Zheng. Tak lama, Zheng kembali didatangi mas Anji. Mas Anji akan memberikan satu bintangnya dengan syarat Zheng harus memberikan lima kartu yang mas Anji minta yaitu tiga batu, satu gunting dan satu kertas. Setelah mendapat syarat seperti itu dan mengingat terakhir kalinya Zeng dicurangi Mas Anji, Zeng pun menolaknya dan memilih bersama teman-temannya. Hal itu membuat Mas Anji sedikit geram kepada Zeng. Zeng, Li Jun dan Meng kini memiliki kartu total 69 lembar dengan masing-masing 30 kartu batu, 34 kartu kertas dan 5 kartu gunting. Dan hanya ada 16 pemain yang masih bisa bermain. Setelah menunggu dua kartu kertas keluar, mereka pun akhirnya memulai untuk bermain. Namun di sana, Mas Anji menghentikan semua permainan. Dan membuat semua peserta memperhatikannya. Di sana, Mas Anji meminta setiap pemain kembali mengumpulkan kartu yang mereka miliki. Dan kembali mengaduknya dan membagikan secara random. Dengan alasan, karena rata-rata pemain sudah mengetahui kartu lawannya. Sehingga akhirnya hasutan Mas Anji diterima oleh peserta lain. Dan akhirnya mereka mengumpulkan kartunya. Awalnya Zeng tidak mau ikut. Namun Mas Anji mengatakan kalau Zeng adalah seorang pecundang. Akhirnya Zeng pun mengikuti permainan Mas Anji. Namun Mas Anji mengatakan masih ada tiga kartu gunting yang hilang. Dan menganggap masih ada seseorang yang tidak mengikuti pengadukan kartu itu. Mas Anji pun mulai kembali mengadu kartunya. Gak enak banget ya mengadu kartu kayak kartunya di sayur gitu Ini dibuat dari asli dan dibuat pilihan loh kalau mau kartu tuh kan dis sensorgo ah Ya mengobok kartu setelah Mas Anji mengobok kartu dibagikanlah kepada setiap pemain dan kartu Zeng malah dilempar ke udara dengan segera Zeng mengumpulkan semua kartu sedangkan pemain lain langsung memainkan kartu mereka begitu juga dengan Mas Anji dan dengan mudah dia memenangkan setiap pertandingan. Sedangkan sisanya kartu kertas dimiliki oleh Zeng. Terlihat Mas Anji sedang merayu seorang pemain, namun si pemain tak mau mengikuti tantangan Mas Anji. Akhirnya Zeng mengajak pria yang bersama Mas Anji untuk bermain. Zeng akan memberikan dua bintang jika pria itu berhasil menang, namun jika kalah, si pria cukup memberikan satu bintang saja. Zeng pun akan bermain dengan cara blind, yaitu meletakkan tiga kartu di meja dan membiarkan lawan yang memilih kartu mana yang akan dibuka. Dengan syarat seperti itu, pemain itu pun menerima tawaran Zeng. Kemudian, Zeng pun mengatakan, "Kalau Mas Anji dari awal permainan selalu curang dan telah menipu Zeng dan juga pemain lainnya, sebelumnya saat mengobok kartu, Mas Anji menandai kartu gunting dan membagikannya kepada pemain lain, sedangkan Mas Anji mengambil semua kartu batu milik Zeng dengan asumsi." Mas Anji melawan semua pemain dengan kartu gunting dan menang. Sehingga Zeng mendapatkan semua kartu kertas di tangannya. Mendengar ucapan Zeng akhirnya tak satupun dari peserta mau bermain dengannya. Dan singkat cerita akhirnya Zeng berhasil menang dan mendapatkan satu bintang. Satu persatu peserta bermain dengan Zeng dengan permainan blind. Lalu Zeng pun mengajak Mas Anji untuk bermain. Dengan syarat taruhan 5 bintang. Awalnya Mas Anji menolak namun waktu tinggal satu menit. Yang mana... Jika Mas Anji masih memegang kartu sampai waktu permainan habis, Mas Anji akan tereliminasi. Akhirnya, Mas Anji menerima tantangan itu. Zeng pun menjelaskan kalau sebenarnya kartu gunting hanya tersisa sedikit, karena sebelumnya Mas Anji mengira ada pemain pemilik kartu gunting yang tidak ikut mengobok kartu, yang mana tiga kartu gunting itu adalah milik seorang pria yang sebelumnya mencoba membuang kartu di toilet. Zeng pun mengulur waktu dan menyuruh Mas Anji meminta maaf ke peserta yang telah dicuranginya. Dan menyuruh Mas Anji menampar wajahnya sendiri. Karena waktu semakin berlalu, Mas Anji pun mau tak mau melakukannya hingga wajahnya terluka. Dan di detik terakhir, Zeng pun mengeluarkan kartunya, yang tentu saja kartu kertas ya, dan berhasil mendapatkan 5 bintang. Zeng menyerahkan semua bintang ke Lijun untuk mengeluarkan Zeng dari ruang gelap. Ya, Li Jun dimasukkan ke ruang gelap karena saat waktu permainan habis, dia masih memiliki banyak kartu ya. Karena semua kartu dipegang oleh Zeng, Sedangkan Li Jun dan Meng tidak memegang kartu apapun. Di sana, Zheng dipanggil oleh seseorang. Kita sebut saja Madi ya. Madi ini sudah berada di ruang gelap sejak awal permainan. Dan sedang menunggu temannya untuk menebusnya. Lalu ada seorang pria tua yang sebelumnya dirayu pria berbaju putih di toilet. Yang mana... Pria tua ini juga ditipu oleh si pria berbaju putih. Dia menyuruh si pria tua untuk sengaja masuk ke ruang gelap dan memberitahukan kartu lawan lewat jendela dari ruang gelap dan akan ditebus si pria berbaju putih setelahnya. Namun si pria berbaju putih itu pergi dan meninggalkan si pria tua di ruang gelap. Waktu 10 menit untuk melakukan penebusan pun dimulai. Li Jun segera ingin menukarkan bintangnya untuk menebus Zeng. Namun dia dihalangi pemain lain yang ingin membeli bintangnya. Karena merasa masih memiliki cukup bintang, Lee pun menjual salah satu bintangnya seharga 500 ribu dolar. Kemudian, Lee langsung pergi ke penjaga dan akan menembus Zeng. Namun dia dihalangi Meng. Meng mengambil semua bintang milik Lee dan berniat menjualnya dengan harga tinggi. Sehingga mereka bisa pulang dengan uang yang banyak. Meng pun menipu mereka dan mengatakan kalau sebenarnya nama dia bukanlah Meng Gendut. Dia mencuri dompet itu dari orang lain. Akhirnya... Lijun meminta maaf kepada Zeng karena juga merasa ditipu dan pergi meninggalkannya. Zeng pun merasa dikhianati. Kemudian Simadi mengatakan kalau ingin keluar harus memiliki modal. Dan si Madi keluar sambil membawa satu kantong uang. Zheng pun berpikir, satu kantong berisi 500.000 ribu dolar. Sedangkan untuk menebus tidaknya harus menukarkan tiga bintang yang seharga 1,5 juta dolar. Yang berarti Simadi memiliki sesuatu yang lebih berharga. Kemudian Zheng melihat perban di punggung Madi Zheng memiliki pengetahuan dari pacarnya Liu Qing yang seorang perawat Kalau perban yang ketat ditambah di ruangan yang kedap maka tidak akan ada noda darah Akhirnya Zheng berlari ke arah Madi dan mengambil perban di punggungnya Sambil memukuli si Madi untuk pengalihan Agar si Madi merasa kalau Zeng memukulinya hanya karena amarah Namun saat Madi keluar temannya menanyakan barang yang ia bawa dan ternyata hilang yang mana di balik perban yang diambil Zeng terdapat banyak berlian. Akhirnya, mau gak mau, teman-teman Madi harus menembus Zeng agar keluar dan menyerahkan berliannya. Si pria tua pun meminta Zeng untuk menyampaikan salam kepada putranya dan menyuruh Zeng menelponnya. Zeng pun keluar dan langsung mencari Menggendut. Zeng pun menghajarnya sampai babak belur dan mengambil semua uang dan bintang yang dimiliki Menggendut. Kemudian dia juga mengambil semua uang yang dimiliki Li Jun. Li Jun pun tidak berkomentar apa-apa. Kemudian Zeng pun menebus si pria tua untuk dibebaskan. Zheng ditinggal ayahnya saat usianya baru 8 tahun. Jadi dia tahu bagaimana rasanya jika putra si pria tua tidak lagi bertemu dengan ayahnya. Akhirnya Zheng menyuruh si pria tua untuk menemui putranya sendiri. Dan keluarlah mereka, orang-orang yang berhasil menang. Ya setidaknya tidak menjadi korban kelinci percobaan Anderson. Dan juga setidaknya meski mereka keluar tanpa membawa uang. hutang-hutang mereka sudah dihapuskan. Zheng pun kembali ke rumah sakit dan membuat Liu Qing cukup kaget. Kemudian Zheng pun memeluk Liu Qing dan berjanji tidak akan lagi meninggalkannya. Kemudian di kredit scene terlihat. Suatu pagi, Zheng dibangunkan petugas rumah sakit. Kemudian, Zheng melihat Ando berjalan di lorong rumah sakit. Zheng segera mencari Ando. Dan tak lama, di sebuah lorong, Zeng melihat Anderson dan Ando mendatanginya. Sama seperti yang dialami ayahnya saat Zeng berusia 8 tahun. Dan di sini terbukti kalau ternyata yang membunuh ayahnya adalah Anderson. Dan film pun berakhir dengan gambaran kalau film ini akan memiliki sequel. Oke, itulah rangkuman alur cerita dari film Animal World. Oh ya, film ini memiliki sequel, akan tayang di tahun 2021 ini kabarnya. Yang mana ini juga sudah berada di penghujung tahun ya. Oke, sekarang kita bahas seberapa mirip dengan Squid Game. Cerita berlatar karena ada hutang, dan diajak memainkan suatu permainan. Lalu juga memiliki nomor peserta. Lalu yang kedua, Animal World dan Squid Game sama-sama memiliki permainan masa lalu ya, atau menggunakan permainan anak-anak. Selanjutnya, kedua film juga memiliki sequel. Perbedaan di Animal World hanya memiliki satu permainan, sedangkan Squid Game setidaknya ada enam permainan. Namun yang membuat film ini lebih unggul dari Squid Game adalah pemenang tidak ditentukan oleh satu pemenang saja, melainkan memiliki banyak pemenang. Itu menandakan kalau permainan ini cukup adil. Tidak mengedepankan siapa kuat pasti berkuasa, tapi mengandalkan kepintaran. Menurut kalian bagaimana? Apakah film Squid Game juga dianggap plagiat film Animal World? Semua itu hanya kalian yang bisa menilainya sendiri ya. Terima kasih sudah mampir di channel Mainin. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Mainin. Saatnya gue undur diri dan jamatane.